Halo teman-teman ketemu lagi di channel YouTube siracira.com Nah di video kali ini saya akan berbagi resep mengenai cara membuat sawi gulung saus tiram ya teman-teman jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir ya biar nanti enggak bingung kalau bisa kan mau bikin. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada sawi putih sekitar 12 helai. Saya pakai yang besar-besarnya saja ya, teman-teman. Kemudian ada satu bungkus saori saus tiram, terus ada saus tomat, kecap sama saus sambal. Nah nanti saus tomat sama saus sambal saya pakai 1 sendok 1 sendoknya Kemudian ada irisan bawang putih saya pakai sekitar 2 siung Kemudian ada cabai merah keriting saya pakai 3 buah Irisan daun bawang sama irisan bawang bombay Nah langkah pertama yang harus kita lakukan Kita rebus terlebih dahulu sawinya sampai dia benar-benar layu ya teman-teman Sampai dia benar-benar empuk dan enggak um, teksturnya benar-benar lembut. Oke, okay. kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian kita tunggu beberapa menit. Nah, jika dikira sudah matang, kita angkat ya, teman-teman. Kemudian kita tiriskan. Oke, okay. nah, teksturnya seperti ini ya. Ini udah matang, dan ini juga udah uh, lembek jadi udah bisa kita angkat dan kemudian kita tunggu sampai sawinya ini dingin ya teman-teman sambil menunggu sawinya dingin kita siapkan dulu bumbu saus tiramnya yang langkah pertama yaitu kita tumis bawang putih sampai dia harum Oke okay, teman-teman seperti ini Nah kita masak dengan api sedang aja ya teman-teman biar nanti pas kita oseng-oseng e, Bawang putihnya ini enggak gosong Oke okay, kita oseng sampai dia benar-benar harum Kemudian kita masukkan irisan cabai rawit merah Kita tunggu sampai sedikit layu Nah nanti ini bawang putihnya juga e, bareng ya matangnya Kemudian kita masukkan irisan bawang bombay Tunggu sampai semuanya layu, ya, teman-teman. Jangan lupa terus diaduk supaya nggak gosong, ya. Oh, iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube CiraCira.com, jangan lupa subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan video dari kita. Jangan lupa juga like, share, dan komen. Nah setelah semuanya layu Kita masukkan Saori saus tiramnya ya teman-teman Kita masukkan semua Satu bungkus seperti ini kemudian kita masukkan satu sendok saus sambal ya teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman masih kurang pedas bisa ditambahkan lagi ya kemudian kita tambahkan juga saus tomat satu sendok ini semua tergantung selera ya teman-teman dan kita masukkan juga um, kecapnya di sini saya kasih sedikit aja kecapnya ya teman-teman biar nanti nggak terlalu manis oke semuanya kita aduk seperti ini nanti kalau misalkan eh, dikiranya kurang eh terlalu kental nanti kita bisa kasih air sedikit ya jangan lupa juga ya teman-teman cicipin nanti kalau misalkan kurang asin atau kurang apa gitu menurut teman-teman bisa ditambahkan nah kemudian kita taburkan um, irisan daun bawang Oke, kita tunggu sampai daun bawangnya layu kita tambahkan sedikit air biar nah, biar enggak terlalu kental ya teman-teman Gulung-gulung sawinya, ya teman-teman. Seperti ini, gampang banget caranya, cuma tinggal digulung-gulung doang sampai rapi. Nanti dia juga bakal rapi sendiri, tuh. Seperti ini, ya. Nah, kita lakukan sampai sawinya habis, ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jangan lupa, ya, kalian sebelum ini cuci tangan terlebih dahulu nah langkah selanjutnya kita taburkan saus tiramnya di atas sawi yang sudah kita gulung tadi nah kita taburkan seperti ini deh Wow enak banget kan kita taburkan semua aja ya teman-teman oke sawi gulung saus tiramnya udah jadi ya teman-teman tinggal kita santap gampang kan cara bikinnya jangan lupa ya yang belum subscribe channel youtube ciracira.com buruan subscribe jangan lupa juga like, comment, dan share terima kasih sudah menonton